tapi terus terang seneng pura mau nanti gue gawendut iya abonnya ya asem-asem aja mau enak dirinya abonnya gak waduh so w -w -w. tapi kan gue seneng tapi aku ya seneng ke kata Luwe. Nggak lu weh enggak ngom nanti gue gawendut aku marahnya gak bisa ngopon